Kalau ini ayam-ayam kita kawan, ayam petelur kita sehat-sehat semua, ini lagi makan ya, saya udah kasih makan ya ya Wow, mantap Nah ini usaha-usaha usaha mandiri kawan, usaha kecil-kecilan aja. ya uji coba ya kecil-kecil cabe rawit nah kalau dibilang sedikit demi sedikit ya nah ini saya kasih lihat kawan hari ini telur ayam saya banyak yang pecah ya banyak yang pecah ini saya mau kasih lihat kawan ya Nah, ini dia. Nih, bannya yang pecah gara-gara tadi saya tinggal. Ya, tadi saya tinggal. Nah, ini nih, ini nah, ini pecah kawan. Ya, nah, ah jadi sama kasih lihat kawan-kawan. Ini pecah karena eh uh, satu, ya, karena ini alas kandang ayam saya. Ini saya pakai bambu. Dan tempat penampungan di depan ini, atau ya, eh, ini alas yang ke depan ini buat penampung telur ini kurang panjang, kawan. Ya, kurang panjang, jadi bisa dijangkau ayam, tapi ayam bisa pecah gitu. Nah, jadi kalau udah pecah, langsung dipatok sama ayam, dimakan itu kerabangnya, kawan. Ya, makanya hati-hati, kemudian. Uh, risiko di kandang saya ini alasnya kurang miring kawan, ya kurang miring ke depan, ya jadi agak, agak miring miring sih tapi nggak terlalu ini. Jadi kalau telur ayam bertelur itu masih masih ketahan kawan, nggak langsung ke depan. Ya. Uh, jadi kalau ayam menginjak telurnya bisa pecah kan? Apalagi kalau pake, ini pakai bambu saya. Ya, jaraknya agak jauh-jauh kawan. Ada berapa cm ya? Dua cm ini ya. Ya, 2 cm lebih ini. Ya, 2 cm lebih. Nih. Jadi ya, inilah kawan-kawan buat kawan-kawan yang mau buat kandang nanti, ya usahakan uh, ini contoh lah, ini contoh yang kurang maksimal ya. Jadi sengaja saya buka ini ya. Biar kawan-kawan bisa mempelajari dari hal-hal yang kurang bagus, yang kurang maksimal Jadi kawan-kawan bisa e, memaksimalkan nanti kandangnya, bisa mematapkan kandangnya gitu ya. Dan tidak mengalami risiko atau kerugian seperti saya ya nah, Jadi hari ini ada 6, 6 telur yang pecah kawan Ini ada satu lagi nih, nah, kita ambil ya ya yeah. Saya ambil ya Waduh ini agak ke dalam ini Nah Ini dia kawan Nah Ini dia Nah Ini ya Nah Ini kawan Ini kan Ini satu dua Itu ada di dalam lagi kawan Agak jauh Ya tiga terus Itu ada Sisa-sisa dikit lagi kerabangnya Tapi Itu sisa-sisa Yang lainnya sisanya udah dimakan ya, ya Makan ini kalau telur pecah ini ya kalau telurnya udah pecah diinjak sama ayam itu dimakan telurnya ya yang dimakannya kerabangnya sama nah itulah ya. makanya hati-hati kawan ya kalau punya ayam punya ternak usaha ayam ini harus dikontrol ya dicek-cek siang hari karena ayam ini bertelur siang ya kawan ya mulai pagi sampai sampai sore hari Ya. Nah, sehingga telur-telur eh, ayam ini bisa kita kumpulkan dan bisa kita jual ya daripada ini pecah begini ya dimakan ayam sendiri ya kan jadi kerugian kawan ya jadi resiko-resiko seperti ini saya bagikan supaya kawan-kawan tidak mengalami ya kalau bisa buat Alas kandang ini, ya, kalau daya dari babu ya, alasnya yang depan ini agak panjang lagi. Kawan, ya, ini dari mana? Dari sini, ya, nah, dari sini saya ambil ini, ya. Nah, hanya hanya 9 cm, kawan. Ya, hanya 9 cm. Ya. Hanya 9. Nah, kalau lebih bagusnya kasih 15 cm ke depan ini ya. 15 cm. Ya. Nah. 15. Nah, ini nih. Ini contohnya kalau 15 ini Disini sini dia. Ya, di sini sampai di sini. Ya. Sampai di sini. Ya, jadi kurang saya ini kan hanya 9 cm ya saya ini 9 cm kan ya. kurang kurang 6 cm lagi ya. supaya diusahakan minimal 15 cm kawan penampungan telur itu aman dia dari uh, serangan ayam sendiri karena ayam ini lama kalau dia, kita terlambat kasih makan dia lapar dia makan itu ke telurnya kawan ya, dia habisin telurnya ya, karena dia makan kerabang ya coba seperti ini ya apa aja mereka makan kalau ini ini ganas ayam ini kawan ganas ya ini aktif ini ya nah, jadi saya baru tahu juga ini baru paham ayam ini ya nah, karena mereka eh, terpacu kawan ya karena kan tiap hari mereka bertelur ya mereka tiap hari bertelur ayam ini jadi mereka butuh eh, makanan ya yang sesuai makanya makanan ayam ini ya benar-benar cukup kan kebutuhan ya karbohidratnya yaitu jagung ya dedak konsentrat ya jadi selain itu butuh kalsium butuh eh, vitamin ya dan banyak masih banyak lagi ya. makanya kalau ada yang kurang daripada kebutuhan ayam ini ya mereka nggak tenang ya mereka mencari-cari tambahan yang bisa yang apa yang mereka butuhkan gitu ya. karena untuk kebutuhan telur mereka kawan ya seru, makanya ya sebetulnya juga kita harus penuhi itu nah, tapi kalau ini ya Ya, kalau kan saya nggak macam-macam kawan ya, sangka aneh-aneh ya. Sadangnya aja saya kasih gitu kan. Nah. Tapi ya tiap hari juga yang sudah bertelur ini tiap hari telurnya lancar ya sampai sekarang ya alhamdulillah ya syukur ya. Lancar telurnya ya. Jadi terserah kawan-kawan kalau semuanya itu juga di apa dipenuhi ya diberikan itu malah lebih bagus ya. Sehingga tidak berisiko ke telurnya sehingga telurnya bisa maksimal lah kawan ya. bisa maksimal